Mohon penjelasan tentang hantu, setan, iblis dalam Alkitab. Mengapa sebutannya berbeda-beda? Apa pentingnya perjamuan kudus? Dan mengapa setiap gereja itu berbeda-beda? Jadi ada yang setiap bulan, ada yang saat tertentu. Hmm. Apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang mengambil hutang? Hmm. Patutkah? Oh ini sambungannya Jadi patutkah orang Kristen Meminjam dan memberi hutang Kan udah ada deal di awal Bahwa ini bunganya sekian persen Nah kamu yang mau Gimana soal diskon-diskon nih kak Oke okay, pertanyaan baru kak Iya Izin bertanya Mohon penjelasan tentang hantu Setan Iblis <tuh> dalam Alkitab Mengapa sebutannya berbeda-beda Hmm Um, <tuh> bagaimana saya menjelaskan ini ya, karena yang disebut hantu itu kan dalam Alkitab itu sebenarnya terjemahan harfiahnya, artinya roh. Hmm. Jadi, kayak roh-roh yang um, mungkin roh-roh yang jahat atau apa gitu. Lalu kemudian setan itu satan ya, kalau bahasa bahasa Ibrani-nya hasatan. Satan itu artinya lawan hmm. ya, yang menjadi lawan kita sementara eh uh, iblis itu kalau di dalam bahasa Yunani itu diabolos. Diabolos itu seorang yang suka uh, apa ya? mengecoh kita, menggugat kita, meng apa lah, suka menyerang kita lah istilahnya seperti itu. Jadi sebutan-sebutan itu sebetulnya lebih kepada eh uh, apa namanya? kerjaannya si oknum inilah kalau mau dikatakan hmm. oknum oleh si jahat ini. Jadi uh, dia bertindak sebagai lawan kita, dia kemudian disebut satan. Dia bertindak sebagai pengecoh kita atau uh, penipu, menipu kita, itu kemudian dia disebut iblis, uh, dia bolos. Tapi pada dasarnya uh, merujuk kepada uh, hal yang sama. Nah kalau uh, hantu, hantu itu sebetulnya Uh, tadi saya bilang kalau di dalam Alkitab itu terjemahan harfiahnya itu roh jadi roh itu bisa baik bisa jahat mm -hmm. nah, uh, tidak seperti gambaran hantu-hantu yang ada di zaman sekarang ya, zaman sekarang kan hantu itu sudah berbagai macam dari yang bergelar sarjana sampai mm -hmm. yang uh, <laughs> kerajaan itu kan ada ya nah kalau zaman dulu yang disebut hantu itu lebih kepada kayak roh-roh halus itu dan uh, hampir tidak ada bentuknya kalau di dalam di dalam Alkitab ya, namanya juga roh kan, tapi bayangkan murid-murid Yesus pernah menyebut Yesus itu hantu, hmm. Ya ketika Yesus berjalan Bujar di atas air, ya. itu kan berarti uh, anggapan ada hantu itu memang sudah ada dari zaman dulu nah sebetulnya <tuh> uh, hantu itu kalau mau dibilang kayak apa dia, tanya. jadi seperti penyamaran dari iblis lah kira-kira seperti itu, hmm. jadi bukan orang yang sudah mati kemudian gentayangan tidak seperti konsep seperti itu, karena hmm. kalau zaman dulu kan e, orang e, memanggil orang mati, memanggil arwah itu kan sesuatu yang sangat dilarang, di dalam Alkitab kalau dilarang berarti ada, ada tradisinya hmm. tapi dilarang, tidak boleh di dalam Alkitab nah tapi kalau hantu-hantu e, itu tidak dikaitkan dengan orang yang sudah uh, mati, tapi lebih kepada roh-roh yang dianggap roh-roh halus atau roh-roh jahat itu, hmm. itu sebetulnya sebutan di dalam uh, Alkitab, gitu oke, okay. jadi itu intinya ya hampir samalah gitu lah gitu ya ya, mirip-mirip mungkin zaman sekarang sudah dimodernisasi hantu itu ya <laughs> karena udah banyak macam versi, <laughs> udah iya. ada vampire lah ada iya. pocong lah ada apa lah, tapi Uh, apa ya gambaran kita tentang hantu itu kan lebih pada penggambaran ketakutan kita oh. ketakutan yang kita gambarkan orang yang takut mati karena sering melihat uh, pocong ya kan hmm. orang mati kan hmm. kalau tradisi di Jawa itu kan tradisi Islam itu kan dibikin kayak pocong hmm. nah akhirnya ya udah jadi kebayang-bayang nanti hmm. bagaimana kalau dia bangkit itu kan sebenarnya imajinasi aja no. dia bangun lalu ngejar kita jadilah hantu pocong itu kan hmm. sampai suster juga ada iya. <laughs> oke okay, pertanyaan selanjutnya hmm. apa pentingnya perjamuan kudus dan mengapa setiap gereja itu berbeda-beda jadi ada yang setiap bulan ada yang saat tertentu hmm. perjamuan kudus itu kan Yesus bilang lakukanlah ini untuk mengingat kan? jadi mengingat akan pengorbanan Kristus hmm. jadi perjamuan kudus adalah upacara kita atau Ritual kita untuk mengingat pengorbanan Kristus. Makanya kita makan anggur, eh, makan roti minum anggur. Roti itu adalah lambang dari tubuh Kristus. Anggur itu lambang dari darah Kristus. Jadi eh, esensi dari perjamuan kudus adalah kita mengenang. Mengingat kembali pengorbanan Kristus. Itu itu pentingnya perjamuan kudus itu. Kenapa harus dilakukan terus menerus. Nah hanya saja di dalam Alkitab gak ada aturannya berapa kali sebulan, berapa mm. kali setahun maka ada gereja yang setiap awal bulan perjamuan kudus mm -mm. ada gereja yang setahun itu bisa dihitung dia perjamuan kudus hanya di Jumat Agung dan di uh, hari perjamuan kudus sedunia mm. ya, jadi hanya mungkin hanya dua 3 atau tiga kali dalam setahun dia melakukan perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus itu menjadi uh, apa ya, ibadah yang sangat sangat sakral lah kalau begitu ya kalau di, dilaksanakan karena ya setahun sekali atau setahun dua kali mm -hmm. itu kan orang pasti uh, apa ya, berkesan lah setiap kali bisa ikut perjamuan kudus nah mm -hmm. kalau orang yang udah tiap bulan ikut perjamuan kudus kan perjamuan kudus jadi seperti momen biasa-biasa yeah. saja kita angkat roti uh, apa minum anggur padahal kan Paulus menulis dalam suratnya dia bilang hendaklah uh, kita E, makan dan makan roti dan minum anggur itu harus dengan cara yang layak, bukan dengan cara yang tidak layak. Karena penting sekali perjamuan kudus itu, jadi hmm. bukan, bukan cuma soal tata caranya, tapi juga makna di balik semuanya itu. Makna di balik semuanya itu kan makna penebusan tadi. Jadi kita mengingat dan e, mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu pentingnya perjamuan kudus oke okay, oke okay, oke, okay. makanya beda-beda tergantung dari gerejanya ya iya tergantung tradisi gereja oke, okay, ini ada pertanyaan lagi apakah di Alkitab apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang mengambil hutang hmm. patutkah oh ini sambungannya, jadi patutkah orang Kristen meminjam dan memberi hutang jadi kayak kayak uh, Gimana sih tanggapan kalau di Alkitab itu gimana hmm. sih kalau orang Kristen pinjem, terus gimana kalau orang uh, ngasih pinjem? Hmm. Nah, gitu. Ada dua sudut pandang. Sebetulnya kalau kita mau gali betul-betul Alkitab itu secara harfi ya, Alkitab itu tidak mengajarkan kita untuk berhutang. Hmm. Ya, uh, saya pernah ke <kuh> Israel pada waktu itu sempat berbicara dengan seorang rabi Yahudi. Kemudian uh, dia menjelaskan tentang debt. Debt itu kalau di dalam bahasa, debt itu kan hutang ya. Hmm. Di doa Bapak kami, dosa itu digambarkan seperti hutang. Makanya bahasa Inggrisnya kan forgive our debt. Ya. Hapuskanlah hutang-hutang kami as we forgive our debt. Sama seperti kami Me menghapuskan hutang Orang-orang yang berhutang kepada kami Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ampunlah kami akan uh, Kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan Orang lain Jadi uh, Berhutang itu Tidak dianjurkan Di dalam Alkitab sebetulnya ya. Uh, tetapi tidak juga Dilarang Di dalam Alkitab hmm. Artinya Uh, kembali lagi kepada uh, di episode yang lalu saya sempat bilang kekristenan itu agama etis jadi semua keputusan yang kita ambil itu hendaknya berdasarkan pertimbangan etis tadi mulai dari benar nggak kalau, ben kalau tidak benar baik nggak kalau tidak baik tepat tidak jadi itu aja dasar kita kalau mau mengambil keputusan. Hmm. Jadi kalau benar salah ya pertimbangan kita ada dalam Alkitab enggak dibolehkan atau tidak. Bagaimana jika Alkitab abstain soal itu? Tidak tidak berbicara tentang itu ya lanjut ke pertanyaan yang kedua baik enggak dia buat kita. Hmm. Ya kalau misalnya kita minjam hutang negara itu kan sebetulnya merumuskan rumusan kelayakan hutang seseorang ya kalau tidak salah mungkin 30% ya dari pendapatan. Dari pendapatan 30. Kalau, kalau, tidak, kalau tidak salah gitu. Nah, kalau kita mungkin meminjam 30% dari pendapatan kita sebesar eh, cicilannya ya, bukan bukan ya, cicilannya, bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. <laughs> bukan jumlahnya. Cicilannya per bulan itu 30% dari pendapatan kita itu kan masih masuk akal. Artinya masih ada eh, 2/3 dari gaji kita hmm. kita spend untuk kebutuhan hidup sehari-hari Dan termasuk satu persen mungkin untuk tiga uh, persen lainnya untuk kebutuhan darurat Kesehatan dan dan sebagainya Itu masih dalam batas normal sebetulnya Kalau dalam pertimbangan negara Nah itu juga kita bisa jadikan acuan untuk menilai baik atau uh, Buruk keputusan kita itu Jadi ketika kita mau berhutang Sekali lagi Alkitab kan tidak Tidak uh, melarang kita untuk berhutang, tapi hmm. juga tidak menganjurkan kita untuk berhutang. Jadi e, ketika kita mau berhutang ya lakukan pertimbangan itu. Apakah cicilannya 30 dari gaji saya maksimal hmm. loh itulah Ya kayaklah utang negara juga kan ada hitung-hitungannya dari PDB ya pendapatan e, negaranya itu masih memungkinkan tidak. Nah karena masalahnya di dunia modern sekarang orang sulit hidup tanpa hutang. Ya, semua orang butuh hutang. Mm -hmm. Dari hutang yang kecil saja, misalnya beli beras di warung depan rumah, mm -hmm. nanti bayar awal bulan. Ya, itu kan sudah mulai dengan hutang. Apalagi kalau orang yang membeli gadget, handphone, uh, membeli laptop, mm -hmm. membeli mobil, apalagi rumah, apalagi. Ya, itu kan kebanyakan tawarannya dalam bentuk hutang. Mm -hmm. Belum lagi kalau orang pegang kartu kredit, ya, itu kan kartunya namanya kartu kredit. Ya, kartu hutang sebetulnya kan. Jadi orang di dunia modern sudah tidak bisa lepas dari yang namanya hutang. Nah tapi untuk menilai dia baik atau tidak baik sebaiknya gunakan saja hitung-hitungan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita sudah lebih dari 30% cicilannya ya itu kita sudah tidak baik buat kita. Hmm. Jadi kalau tadi sudah dibenar salah itu tadi katakanlah abstain sekarang baik buruk nah baik enggak untuk kita, kalau ternyata tidak baik ya mending jangan lalu yang ketiga itu ya tepat atau tidak tepat seberapa pentinglah kira-kira hmm. kita perlu kita perlu berhutang kalau misalnya kita mau berhutang hanya untuk membeli produk produk yang sifatnya nilainya Perspektif. menurun hmm. ya kenapa kita harus berhutang hmm. nah ini yang saya <tuh> pernah ngobrol dengan seorang rabi yang ada di Israel dia bilang begini kalau orang Yahudi itu diajarkan, kalau dia mau beli handphone, handphone misalnya ada handphone yang mahal, katakanlah iPhone lah, misalkan hmm. misalkan harganya 20 juta. Daripada mereka eh, berhutang 20 juta dan harus bayar bunga setiap bulan, hmm. maka lebih baik dia menabung sampai 20 juta, baru dia beli handphone itu. Kenapa? Karena pada saat dia terkumpul 20 juta, harga barang itu pasti udah turun. Dan dia punya kelebihan dari hasil dia menabung. Hmm. Itu akan jauh lebih baik. Daripada berhutang, kita berhutang, eh, katakanlah misalnya harga handphone itu 20 juta, kita bayar selama 5 tahun, misalkan 5 tahun kemudian harga jual handphone kita udah nggak uh, drop banget. Ya, udah kurang dari separuh barangkali. Ah, ya. Iya. ya. Udah <laughs> memakai, apalagi udah ada merek-merek barang. Merek barang. Dan itu disebut pembodohan. Kalau di dalam pandangan orang Yahudi, saya kira ini juga bagus buat kita orang Kristen ya. Boleh kita berhutang, tapi berhutanglah yang masuk akal. Jangan berhutang melampaui uh, pendapatan kita, uh, pendapa melampaui 30% dari pendapatan kita untuk cicilannya. Hmm. Itu, itu aja sih uh, logikanya, jangan sampai hanya karena hutang lalu sudah nggak dapat, nggak bisa beli makan untuk anak. Hmm. Enggak bisa beli makan untuk keluarga. Nah, itu kan kita menyiksa diri kita sendiri. Habis itu, begitu terlilit hutang pinjol, lalu kemudian menyalahkan pinjolnya. Betul. Ya, padahal kan di pinjol itu kan ada, yeah. sudah ada yang kita tempatkan, ya, ada. sudah ada nilai bunganya, <laughs> yeah. nilai keterlambatannya. Kan sudah ada semuanya itu ya. Kita harus sih soal ini, apalagi ya. Kita enggak bisa menyalahkan jemaat juga sih, karena... Pinjol-pinjol sekarang kan makin Makin mudah Iya semakin di dipermudah uh. Dan uh, Apa ya semakin cepet menggoda cair, Cairnya hmm. cepet gitu ya. Hitungan jam gak nyampe udah hmm. masuk Dan bahkan sekarang iklan-iklannya di Youtube Di Facebook Dimana itu pun. kan benar bener menggoda Ya merek ini merek itu udah banyak hmm. banget itu. Nah itu itu dan bahayanya Bisa orang itu bisa Minjem di beberapa ya. Pinjol sekaligus Kadang-kadang, untuk membayar hutang di pinjol A, pinjol yang lain, di pinjam di pinjol A itu sudah sekarat, sih. Menurut saya, hmm. jadi sebaiknya langsung stop saja. Lunasi dulu yang satu, fokus melunasi yang satu, <coughs> dan hitung kembali cicilan kita sudah over atau tidak. Hmm. Itu dia keputusan baik atau tidak baik. Terus, itu. kalau yang sebagai pemberi pinjaman itu gimana? Memberi pinjaman itu justru baik, tapi jangan dia menjadi... Uh, apa ya menjadi penghasilannya apa sih, uh, enggak maksudnya dia mengambil keuntungan, keuntungan. yang enggak masuk akal mm. dan tidak mempertimbangkan orang yang mm. kita pinjemin uh, meskipun kadang sekarang lebih galak orang yang minjem daripada uh, yang minjemin sih kadang mau minta dibalik <laughs> aja susah ya, gitu, kadang kan? kita mau minta balik aja kita ngodoh enggak iya yeah udah dianggap sampai ya. kadang ya udah yaudahlah <laughs> kapan kamu bisa ajalah lah <laughs> ya tapi uh, memberi pinjaman itu justru uh, baik selama itu tadi ya kita tidak misalnya memberi bunga yang besar malahan akan lebih baik kalau kita nggak ngasih bunga hmm. ada sih ya ada pengalaman hmm. dulu saya dulu ya. tapi udah selesai sih udah lunas hmm. jadi saya udah dia meminjam gitu kan hmm. saya kasih pinjaman ya udah uh, yang penting balikin aja, Enggak hmm. harus lu ngasih bunga. tapi kalau oh. dikasih, iya puji Tuhan, yeah, gitu. Yeah. saya dulu gitu konsep saya, hmm. gitu. makanya itu pengalaman saya gitu. terus kalau yang ini gimana kak? kayak rentenir. nah itu maksudnya rentenir itu kan sebenarnya dari saya dilema ini ya. Hmm. ada dua sisi. pertama eh uh, dia ngasih pinjaman, itu kan sudah dikasih hmm. tahu info di awal, bunganya sekian, hmm. kau mau atau tidak, gitu. sedangkan sebagai peminjam Mungkin butuh gitu Tapi kadang menjelekkan itu Retainer gitu, hmm. buat saya sih Ya nggak masuk akal, kamu yang mau terima kok gitu. Itu gimana Kan udah ada deal di awal Bahwa ini bunganya sekian persen Nah kamu yang mau yeah. Tapi kadang retainer yang disalahin <laughs> Ada satu gereja di uh, Jawa Tengah kalau tidak salah Dia membuat Usaha Usaha Koperasi simpan pinjam. Mm -mm. Nah, koperasi simpan pinjamnya ini menjadi proyek percontohan di Jawa Tengah. Ya, mm. kenapa? Karena ketika mereka memberi pinjaman kepada satu orang atau satu keluarga, pinjam pinjaman itu harus jelas untuk apa. Kemudian orang itu harus menggambar apa namanya, saya. ...menjelaskan bagaimana dia bisa membayar hmm. pinjamannya. Cara membayarnya <kuh> pakai apa cara, nih? Uh, gitu. Cara bayarnya bagaimana. Dan... Uh, ...diajarkan cara mengelola keuangan keluarga. Hmm. Sehingga pinjaman itu akhirnya tidak menjadi beban yang terlalu berat... ...buat keluarga itu. Itu ada uh, kooperasi simpan pinjamnya. Waktu itu pernah kita undang di majelis daerah DKI waktu itu DKI Jakarta untuk kita coba terapkan di uh, gereja kita koperasi simpan pinjam yang model seperti itu <tuh> dan ini koperasi yang sifatnya memang gotong royong jadi dia ketika dia memberi pinjaman dia tidak nyusahin, dia tidak asal ngasih juga tapi dia memberi edukasi nah saya kira kalau kita orang Kristen mau menjadi Rentenir dalam tanda petik, ya, artinya orang yang e, berbisnis meminjamkan mm. duit akan lebih baik kalau kita berbisnis seperti itu. Artinya, nilai kasih itu tetap harus ada, tapi enggak juga konyol. Artinya, asal ngasih aja. Tapi kan, terkadang ada orang hmm. peminjam ini, Kak. Peminjam itu kadang ya enggak mau gitu, enggak hmm. mau belajar, sedangkan... Mungkin ada sebagian orang yang pengen ngajarin. Hmm. Oh kamu itu harus begini, harus begini. Hmm. Tapi kadang sebagai peminjam, ah, pokoknya gue butuh aja. Hmm. Udah, pokoknya butuh, pengen bayar, udah. Nah nah ini yang kita <laughs> harus cegah. Karena biasanya itu sangat menggoda buat kita yang memberi pinjaman ya. Hmm. Apalagi kalau misalnya ada orang yang kemudian mulai mengembalikan, ada bunganya, kan udah mulai ada keuntungan kita. Hmm. Nah itu akan menggoda. Nah sebagai orang Kristen kita punya beban lah. Untuk mengedukasi orang-orang yang kita kasih pinjaman jadi uh, sebaiknya kalau kita mau berbisnis dalam bentuk pemberi pinjaman jangan asal ngasih pinjaman, apalagi terlalu menggampangkan pinjaman itu hmm. sebaiknya tetap kita harus uh, memberi edukasi memberi pendidikan lah, memberi uh, apa, penjelasan kepada dialah kalau misalnya orang itu tidak mau belajar, ya saran saya sih mending jangan hmm. Karena bukan kita tega, tapi ini bentuk dari disiplin. Disiplin e, cara kita mengajar orang itu untuk jangan bergantung pada pinjaman, tapi dia harus e, apa ya belajar bertanggung jawab dulu. Kalau dia sudah bisa bertanggung jawab, ya dia mau pinjam silakan. Hmm. Karena kalau orang sudah bisa bertanggung jawab, dia pasti akan belajar membayar pinjamannya. Itu aja dulu yang kita kita latih ya. Hmm. Ya memang harus jadi orang yang agak tegaan sih. Hmm. Nah, tapi daripada kita menjerumuskan dia kan <tuh> Oke okay. hmm. Ada pertanyaan terakhir buat hmm. Ini pertanyaan saya sih Gimana soal diskon-diskon nih kak Jadi kan hmm. uh, Kayak beli makanan Atau beli minuman Kita menggunakan diskon tertentu gitu kan hmm. Ternyata terkadang ya saya sendiri Memanfaatkan kode tersebut Ya buat saya makan gitu hmm. Itu gimana tuh Maksudnya kita memanfaatkan promo itu Dengan sebaik-baiknya untuk kita sebagai pembeli uh, nah, Itu gimana tuh? Uh, itu kan strategi marketing ya. Mm. ya Kalau strategi marketing sekarang Zaman udah uh, Terlalu canggih lah Kita mau pakai strategi marketing yang macam-macam Selama kita tidak Merugikan orang lain mm. ya, Kenapa tidak? Asalkan jangan kita me, Apa ya Ya kayak Menipu orang lah Mm. Untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan metode-metode marketing yang enggak masuk akal. Tapi kalau selama itu masih dalam batas wajar ya kenapa tidak. Ya kan kayak ada orang yang naikin harga dulu dikit yeah. Lalu kemudian mm. di, di kasih label diskon. Mm -hmm. uh, padahal itu hanya untuk menarik. ...menarik perhatian orang... Hmm. ...atau misalnya memberi harga yang mepet... ...antara misalnya kan kayak... kayak ...ini kan go... Uh, go flat. Flat ini kan... Uh, ...ini gelas misalnya ini ukuran berapa mililiter... ...misalkan... ...katakanlah misalkan 100 mililiter... Hmm. Ya, ...100 mililiter... ...lalu kita bikin edisi... ...200 mililiter... ...lalu kita bikin edisi... ...300 mililiter... Nah, ...jarak antara yang... Uh, ...apa ini yang... Tengah dengan yang tinggi itu terlalu dekat. Hmm. Sehingga orang setiap kali mau beli yang ini tanggung. Tinggal yang bayar atas, dikit, mending yang atas. Jadi harga, harga yang di tengah ini sengaja dibikin mepet ke sini. Tapi jauh dari sini. Supaya orang akhirnya tertarik beli yang yang atas. Itu kan bagian dari strategi marketing juga. Kita sering ke... Uh, apa? kedai uh, kedai-kedai kopi itu kan sering ditawarkan begitu kan. Hmm, mau kan enggak, enggak. Hmm, mau saya enggak saya yang tanggung cuma nambah 5.000 doang, nambah 1.000 doang hmm. kan. Karena begitu kan. itu ternyata uh, ada ilmunya itu lah, namanya itu apa uh, strategi mem mempengaruhi cara berpikir manusia itu ada. Kalau tidak salah itu di uh, salah satu stasiun televisi dokumenter kalau nggak National Geographic di uh, apa sih yang satu namanya uh, pokoknya ada itu di BBC atau di apa itu namanya brain game ya mm. uh, permainan otak jadi kita kayak mata itu kan bisa ditipu ya mm. Fata Morgana itu kan tipuan mata dan otak manusia juga bisa ditipu termasuk dengan diskon-diskon seperti tadi kan itu kan bagian dari Uh, apa ya, strategi marketing untuk mempengaruhi cara berpikir orang. Yang sebetulnya kita memang menetapkan harga yang tetap-tetap aja, tapi dengan memberi label-label seperti itu, kayak harga Rp. Yeah. ya Kan pasti dia banyak Rp. 100.000 juga. Ya, tapi itu ada efek psikologisnya buat, buat orang. Hmm. Nah, itu... Uh, ada ilmunya kan Itu kan masuk dalam ilmu ekonomi Sehingga kalau dibilang Boleh atau tidak Ya tinggal kembali lagi Gunakan saja yang Apa namanya tadi Tiga konsep bertanya tadi hmm. Benar atau enggak Secara Alkitab Kemudian yang kedua Baik atau buruk ya, Buat kita dan buat orang yang berbelanja Lalu yang ketiga tepat atau tidak tepat hmm. Ya Kalau tiga tiga alat ukur itu sudah kita coba dan ternyata kita dapatkan oh ternyata keputusan saya tidak tidak salah kok jadi bisa dibenarkan ya berarti nggak masalah untuk terus untuk diteruskan mm. jadi tinggal ya tinggal coba aja pikir sendiri mm. ya. soalnya saya ada ada inilah contoh mm. saya kan jualan online juga mm -hmm. di salah satu marketplace jadi mm. ya, begitu triknya ya memang saya naikin dulu harga kemudian saya beri diskon kemudian mm -hmm. saya ikut promo ini mm -hmm. jadi buat narik orang itu ya lihat barang saya nih hmm. ada diskon loh padahal ternyata itu memang range harga kita gitu ya iya. Oh, oh, iya. tapi kan sekarang uh, pembeli apalagi kalau pembeli online kan udah pintar-pintar iya. ya mereka <laughs> uh, kalau mau beli satu barang itu dia akan cari di beberapa toko betul. kan betul ya tinggal bintang aja yang bicara bintang ya. yang bicara <laughs> <laughs> oke okay, pemirsa cukup seru pembahasan episode kali ini jangan lupa Pemirsa juga, kalau punya pertanyaan seputar Alkitab, seputar Yesus, atau seputar Kristen juga, seputar ya, ya, permasalahan pemirsa juga boleh di komen di sini. Tanyakan di sini, nanti kalian kita bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih.